Waspadai emas sedang berada di area kritis. Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di atas area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1774.24, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1765.98. Sekian analisa forex untuk tanggal 7 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212